Baiklah persahabat Lesler, dimanapun kalian berada Untuk kabar terbaru di siang menjelang sore hari ini Bang Min akan menginfokan persahabat ya Bahwa jam 3 sore bakal hadir vlog baru di channel Youtube-nya Rizky Bilar Kita rapatkan info -in dari Mas Gongli Persahabat ya, ada sebuah postingan Bahwa jam 3 sore hari ini Ada vlog terbaru spesial Happy anniversary persahabat ya Pasang alarmnya saya beserta tim tidak bisa ngasih apa-apa, hanya menyajikan konten untuk kalian. Ambil positifnya, buang negatifnya. Tuh, sahabat ya, spesial ini tentunya satu tahun leslar. Kita akan dikasih kejutan lewat vlog di channel YouTube-nya Rizky. Bilar, mudah-mudahan ada kabar bahagia dan kabar baik. Soal idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar hingga tanggapan para sahabat ya dari para fans yakni dari akun Instagram Miftahul Jannah Umar mengatakan gas kuy wow semangat banget persahabat ya tentunya para fans menunggu kejutan lewat video yang akan diup di channel YouTube nya bang bila mudah-mudahan ada kejutan bahagia hari ini tetap pantengin channel ini persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya Mungkin informasi di hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Mau ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.